dari ini saya sedang merakit ya, mesin raket nyamuk. Jadi tegangannya yang keluar sekitar 1 k 1 kpol 1 km ya ini rangkaian seperti ini ya ini nyetrum guys lihat luar api bisa lihat ngebul kita gunakan daun atau bakar Kebakar. jadi menggunakan tegangan yang dari power bank ini sekitar 35 lima volt sekitar tiga volt melalui rangkaian ini ada transistor dan trafo teri di sini juga ada kapasitor yang berkapasitas satu kp satu kilo volt saja. Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh